Halo sahabat Kemlu, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri Deep Talk, Diplomasi Talk bersama saya Apung Purno Sahabat Kemlu, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 Oktober kita semua bangsa Indonesia merayakan Hari Batik Nasional untuk memperingati ditetapkannya Batik ...sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi... ...yang dikukuhkan pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Dan untuk itu, pada podcast Deep Talk edisi kelima kali ini... ...kami mengangkat tema batik dan diplomasi Indonesia... ...dengan mengundang tamu istimewa... ...seorang tokoh yang kerap disebut harta karun nasional... ...pakar batik yang namanya sudah sangat mendunia... Karena ketekunannya dalam mendalami dan mempromosikan batik. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, the one and only, dia adalah Josephine Komara atau yang biasa dikenal dengan panggilan Obin. Obin sedang sibuk apa Hai. di sana hari ini selain menimang cucu tentunya lagi apa yang dikerjain Bu Obin sekarang? Sekarang sedang mempersiapkan kain yang mau dihibahkan kepada besok. Alright. banyak sahabat Kemlu ini bertanya-tanya Ibu Obin sudah membuka rumah mode bin House kalau nggak salah sejak tahun 1986 artinya sudah 35 tahun sudah puluhan bahkan juga ratusan peragaan busana yang ibu Obin ikuti atau selenggarakan, tapi Bu Obin selalu menolak disebut desainer atau artis, padahal desainer desainer top Indonesia seperti Karmanita, seperti Gaya Panggabean selalu bicara bahwa jika ada satu orang yang dinyatakan paling Keras usahanya Paling bertanggung jawab untuk mempromosikan Batik Indonesia Satu nama itu adalah Obin Tapi kenapa Ibu Obin Selalu memilih dijuluki Sebagai tukang kain Kenapa tukang kain Ibu Obin Tadi Kamu bilang Mereka pada bilang bahwa mempromosikan Kain, betul kan Berarti saya tukang kain dong Bukan tukang baju dong Apa filosofi Jadi, dibalik tukang kain itu Ibu-Ibu? ada, saya bikin kain. Saya begini, mungkin banyak yang gak tahu ya. Bahwa bin house itu, kita itu bikin kain tuh dari benang. Dipintal, tenun sehingga sampai menjadi sehelai kain. Kain putih. Setelah udah... Jadi kain putih dibatik, ditritik, dijujur, dibordir gitu. Kebanyakan orang itu kainnya beli. Kemudian baru mereka baru mereka batik gitu. Jadi mereka tukang batik, bukan tukang kain. Nah, banyak sekali, kebanyakan yang bikin baju, kayak wanita Gehan, tadi kamu sebut itu. Itu mereka beli kainnya. Dan kemudian mereka jahit baju. Kalau saya dari benang ditenun menjadi kain, kain macam-macam kain dengan teknik macam-macam, kemudian ya biasa kan itu very normal. Kalau kita dagang dagang sapi ya kita buka restoran steak. Kalau kita bikin kain, ya bikin baju atau, atau apa saja yang bisa dibuat dari kain gitu. Jadi Asal-usul awalnya saya adalah tukang kai. That's okay. the difference. Oke, okay. jadi benar-benar uh, batik produksi, bean house ini benar-benar dari awal, dari scratch, dari selembar benang pun diproduksi sendiri ya Bu? ya? Betul, jadi banyak yang lupa bahwa batik itu adalah salah satu jenis kain. Batik is one of the many cloths that we have. Kita punya sungkit, kita punya songket, kita punya uh, ikat pakan, kita punya ikat lungsi, kita punya embroidery banyak sekali kain-kain kita. Kita ada tritik. Tapi batik itu salah, batik itu adalah kain. Makanya saya jadi tukang kain gitu. Iya Ibu Obid. Saya juga tertarik dengan salah satu ungkapan ibu bahwa batik diciptakan sejak adanya kompor. Why kompor itu bukan batik, bukan diciptakan sejak adanya kompor. Itu saya menjawab, "Eh, apa? Eh, kalau nggak salah, pertanyaan katanya batik is like eh, kerja kelompok," katanya kalau nggak salah. Saya benar, bukan. Batik bukan kerja kelompok. Batik itu sebetulnya aslinya kerjaan perempuan di dapur. Seorang perempuan mengurus anaknya dan memasak. Dan untuk melakukan itu semua, untuk mengerjakan seluruh, seluruh yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam satu rumah tangga membutuhkan kompor. Apakah untuk masak air, masak nasi, dan sebagainya. Nah, kompornya itu sembari di dapur, dia ngurusin anak di dalam ayunan, dia sembari masak, begitu nanti udah susah, dia sembari nungguin anak, dia ngebatik. Nah, ingin kompor itu. gitu Jadi, kalau kita jalan-jalan di Jawa dulu, mungkin sekarang sampai sekarang pun di sebagian tempat, Klaten, Strager, Wonogiri kalau kita masuk ke dapur, ibu-ibu sudah juga lagi ngebatik sebagai uh, uh, nungguin anak atau lagi tunggu suaminya pulang sembari memberes begitu kemudian dibawa ya, ke dibawa dibawa ke rumah batik ya sekarang kita bicara rumah batik di mana orang-orang itu banyak sekali karyawan batiknya atau seniman yang namanya artisan atau pecanting. itu dikumpulin karena ada rumah batik yang sebagai satu usaha Nah disitulah kompor di tengah, dan satu kompor itu dipakai oleh lima orang, sampai 4 orang. Jadi kelihatannya jadi kayak kelompok. Karena buat apa, buang-buang uh, uh, uh, uh, minyak tanah, kalau dulu kan kompor pakai minyak tanah. Iya, gitu. Bu Abid, saya ingin sekali... Uh bertanya lebih jauh mengenai berbagai filosofi batik, tetapi saya ingin kembali dulu ke hal yang paling mendasar yang mungkin sahabat Kemlu sendiri masih bingung membedakan apakah sebuah kain itu batik atau bukan batik atau hanya kain saja dengan motif tradisional begitu ibu. Jadi gimana kita sahabat Kemlu ini bisa membedakan dengan mudah itu? Bisa kalau sering lihat bisa membedakan. Jelas kalau print kalau di print uh, itu pasti uh, pinggiran dari motifnya itu tajam dan uh, it's repeating and perfect apa motifnya pasti perfect tapi kalau yang namanya batik itu pasti ada blurnya dan nggak nggak nggak mungkin dari from one side sampai di end itu semuanya itu sama gitu tapi it, itulah harus sering lihat dalam hmm. itu dalam, bukan hanya untuk batik but in everything um, Mau makanan, mau film, mau barang antik, mau berapa harus sering lihat gitu, harus sering lihat ya, Ibu. Tapi proses membatik itu sendiri kan memang spesial banget ya, Bu. Sesuatu kain ini batik dan itu bukan batik, tergantung dari proses pembuatannya. Nah, proses pembuatan yang seperti apa, Ibu, yang mengimbasikan ini batik dan ini bukan batik? Batik itu apa sih? What is batik? batik itu adalah sesuatu motif yang you put on the cloth di atas kain dengan teknik resist wax resist itu dalam bahasa Indonesia yang diciptakan oleh Pak Yusuf dari ITB itu adalah rintang lilin merintang rintang lilin to resist the wax is to resist apa artinya jadi pada saat saya yakin kita semua udah pernah sering lihat orang di pameran, orang pembatik lagi pegang canting dan terus nyelup di dalam lilin, terus kemudian digambarkan di selai kain. Kita selalu pikir bahwa apa yang ditoreng itu adalah untuk motifnya. Salah. Justru yang ditoreng itu adalah bagian yang kamu tidak mau warnanya masuk. Lilin itu untuk menutupi gitu. Jadi kayak orang create bikin negatif. Nah, nanti setelah sudah selesai di malam, dililin semuanya, kain tersebut dicelup warna, umpamanya warnanya merah gitu. Nah, bagian yang dipakaikan lilin itu tidak masuk warna merahnya, jadi tetap putih. Nah, setelah dicelup, digodok, namanya bahasa istilah istilah batiknya dilorot, di dalam kompor hmm. air panas, yang panas kayak digodok sampai digodok air panas sampai semua lilinnya copot, hilang semuanya. Itu namanya de-waxing, ngelorot. Itu, itu adalah teknik term. Nah, terus dijemur, apa yang kita lihat? sehelai kain merah putih. Nah sekarang kita tanya, warna apa yang ingin kita uh, biru oke okay. semua bagian yang kita tidak mau birunya masuk kita lilin kita canting gitu to prevent the blue from entering namanya rintang lilin wax resist jadi kata kuncinya adalah wax resist atau rintang lilin tadi ya ibu ya yeah. jadi. jadi nah kalau nanti mau 5 warna atau 6 warna Ya, itu dilakukan lima enam kali di dililin, Dicelup digodok, dijemur, dililin lagi. Nah itu lilinnya dari awal dari ujung kain satu sampai ke ujung. Gitu. Jadi semakin banyak warna pada selai batik maka semakin lama proses pengerjaannya yang pasti. Betul. Jadi kemarin kebetulan ada pertanyaan dari KBRI Singapura karena saya, Pak Tommy, Tandubes di sana tuh udah dari awal duluan sudah minta kain dari saya. Jadi KBRI Singapura udah duluan majang kain di sana. Nah, uh, Sekretarisnya tanya, bagaimana kami menyucinya. Selama ini kita, uh, setrikanya pakai apa? Pakai itu tuh, steamer. Saya bilang, no, no, no, no. setrika biasa, setrika biasa. Waktu gantung kain, jangan sampai ada bekas lipatan kain ya, saya bilang gitu. Harus diserika dulu. Tapi bukannya fragile, jangan-jangan. Mohon saya minta pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya mengenai how a piece of batik is made. Bagaimana? Bayangin, untuk mewujudkannya selai batik, itu harus digodok, harus melalui satu proses, yaitu ngelorok, waxing Itu digodok, angka pakai air panas kalau enggak lilinnya enggak nggak mau nggak mau copot bayang jadi <laughs> ya. jadi dia udah ngalamin segala macam nah maka nyuci pun nggak usah dry clean nyuci pun juga hand wash aja pakai baby soap atau baby shampoo cuci aja biasa seperti cuci baju udah terus hand wash justru jangan ke di washing machine terus disterika udah selesai dijemur biasa oke okay, ibu nah. uh. Iya, tadi ibu berbicara mengenai KBRI Singapura. Kemarin juga saya dengar bahwa ibu menghibahkan 132 mahakarya koleksi ibu ke seluruh perwakilan RI di luar negeri. Ada KBRI, KJRI, KRI, PTRI, yang jumlahnya tidak sedikit, lebih dari 130. Kalau tidak salah, 132. Uh, apa sih yang mendasari ibu mempromosikan batik sedemikian rupa dan bahkan ibu juga menghibahkan mahakarya ibu ke seluruh perwakilan RI di luar negeri? Saya nggak akan sebut itu mahakarya, itu bukan mahakarya, itu mungkin kan sudah kebiasaan orang kalau bilang karya, karya. No, itu adalah kreasi karya Binaus. ya kita semua di saya dengan tim. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu. Itu saya ada diundang untuk virtual, uh, seperti begini, Zoom, uh, oleh Kemlu itu ada Jones kalau misalnya, terus ada Pak Wamen, um, terus ada lagi Pak Duduk dari Pekalongan Pembatik dan beberapa lagi Pembatik yang ada waktu itu. Di situ uh, ada pembicaraan, Pak Wamen bilang bahwa, saya lupa ya apa Pak Presiden yang bilang atau uh, Ibu Menteri Retno yang yang, yang disebut, uh, batik itu akan menjadi sesuatu uh, apa? Kemlu akan membawa batik to the world gitu. Nah, Saya dengerin, nah itu benar. Uh, saya mengerti banget. Terus um, banyak dari teman-teman pembatik -teman, uh, yang dari Solo, dari mana, dari Palongan, dan cepat pada bilang, ya itu good idea. Jadi bikin pameran lah, uh, bikin fashion show dan sebagai Sebagai saya mikir. Saya pikir panjang dan saya pikir, this is not the time to do things like that. It's not possible with the COVID situation dan sebagainya, satu. Tetapi yang bikin saya uh, sadar adalah, betul KBRI panjang dan sebagainya should be the window of Indonesia and the Indonesian treasures. Harus menjadi jendela bagi Indonesia dan pusaka pusakanya Indonesia. Gitu. Saya anggap semua keindahan kita itu adalah pusaka, pusaka bangsa kita. Nah, saya pikir begini deh. Saya akan memberikan sehelai bin house kain kepada setiap perwakilan Indonesia yang ada di dunia ini. Gitu. Supaya setiap orang yang ketemu atau melihat bisa, "Oh, this is from Indonesia. What is this?" Atau yang sudah tahu, this is the batik from Indonesia. Batik itu sinonim dengan Indonesia. gitu Namanya juga ngebatik batik kok. Gitu. Uh -huh. Betul sekali, Ibu. Gak mungkin, Alar. Ibu, Jadi, betul sekali, Ibu. Tapi kalau Ibu lihat dari generasi muda sekarang, Ibu, terlebih setelah lebih dari satu dasar warsa, batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan oleh UNESCO. Apakah Ibu melihat sudah ter Uh, sudah terjadi peningkatan pemahaman dan apresiasi dari para generasi muda khususnya mengenai batik ini. Ibu. Sangat, tapi uh, perlu saya sampaikan sesuatu. Batik itu tidak pernah hilang. Saya melihat batik sejak tahun 70-an, tahun 60-an, batik itu tidak pernah hilang. Tahun 60-an itu nyari semua desainer bikin fashion show pakai batik. Tahun 70-an dari Mas Iwan Tirta, Prayudi, Geya, Arthur Harlan, Chelsea semua bikin batik lain-lain. Batik nggak pernah hilang, ibu-ibu kita selalu pakai batik. Dan walaupun nanti di, di panggung fashion tidak ada batik, tapi dalam kesahari-hariannya dan pemakaiannya, apakah itu ibu kita, bapak kita, om kita, abang kita, adik kita, anaknya, semua pakai batik, nggak ada yang enggak gitu loh. Jadi saya nggak pernah lihat bahwa batik is something near extinct, bahwa the children, the younger generation do not understand batik. Nggak mungkin, nggak ngerti. Dari lahir aja kita udah megang selai batik kok. Coba cari, di mana ada saat di rumah tangga yang tidak ada batiknya? Nggak mungkin. Batik has always been part of our life since before gitu, walaupun kadang-kadang tidak dinaikkan ke ke ke, ke jenjang fashion, tapi sebetulnya hadir gitu loh. Apakah kita pernah ke satu acara dan tidak melihat batik? Gak mungkin, gak mungkin, gitu. Tidak pernah ibu. Saya katanya dulu gak di mendong waktu bayi pakai batik ibu. Iya <laughs> semua, mau di bedong, mau pakai angkinan, mau pakai gendongan, mau apapun juga, gak mungkin. From the day we are, from the minute we are born, dari sejak kita lahir, until the day we die, kita melihat batik. Jadi kalau orang bilang bagaimana dengan anak-anak sekarang? Apa mereka? Anak-anak sekarang sama anak-anak dulu sama aja, cuman sekarang ada satu will power, ada satu apa ya? Uh, pakai dibunyiin. Kalau dulu nggak dibunyi. Kita harus memajukan batik. Kita harus melestarikan batik. Kita bikin flash. Padahal sudah. Padahal sudah. Cuma, cuma iya. kenapa? Betul, kenapa, ada verba, kenapa ada verbal kayak gitu? Karena ada. Itu kalimat yang selalu ada kekhawatiran bahwa ini lama-lama hilang. Lama-lama nggak -lama dibikin lagi. Lama-lama kita nggak pakai. Enggak enggak, enggak, enggak, enggak. Batik beruntung di situ karena dia selalu eksis. Selalu eksis ya Bu ya. Dan terkait yes. dengan power generasi muda yang Ibu sampaikan tadi, saya juga akan menghadirkan nih seorang diplomat Madya Indonesia yang masih berusia muda sebenarnya, yang telah sekian lama menjadi salah satu garda terdepan diplomasi Indonesia dalam mempromosikan wastra batik ini. Ya, saya undang bergabung bersama saya, Pak Johannes Eka Prasetya Tanju atau yang biasa dipanggil dengan sebutan masjid, yang saat ini tengah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Tepatnya, beliau adalah Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Diplomasi Publik. Halo, apa kabar Mas Jed? Bagaimana cuaca di Seoul hari ini? Sudah semakin dinginkah? Anjong Haseo, selamat siang Mas Akung, senang sekali bertemu my comrade in promoting batik diplomacy and of course an honor Bu Obin. Ibu Obin ini adalah guru kami pada saat kami sedang menyusun tesis S3. Terima kasih Bu Obin, an honor to join you in this podcast, wow. I will never forget, kamu tuh bawel sekali waktu itu, mau bikin tesis, mau bikin script. <laughs> mau bikin skripsi aja ngerongrongnya setengah mat. Oh batik, begitu ya. Ada cerita batik. di balik itu semua. Yes. Ya Mas ngomong-ngomong tentang uh, apa tadi uh, disertasi Mas masjid Mas ini kan seorang diplomat Indonesia. Hmm. Tapi disertasi Mas untuk mendapatkan gelar PhD justru Mas uh, konon uh, meneliti tentang batik. Kenapa Mas dan as batik apanya sih yang Mas Jed kulik-kulik untuk menjadi seorang PhD seperti sekarang ini, Mas Jed? Yang bikin saya mau jawab itu untuk Jed. Dia mengambil dia mengambil angle sebagai diplomat. Jadi dia angle-nya benar-benar sebagai diplomat as what and who he is yaitu batik diplomacy itu yang bikin saya betul yang bikin saya nengok itu sebetulnya. Batik diplomacy, ada food diplomacy, ada music diplomacy, ada love diplomacy. Ini batik diplomacy. Oke, jadi sudah dijawab oleh Bu Obin ya Mas Jet. Mas sekarang, mas kalau mas boleh kami tambahkan ya. sedikit Mas Apung. Silakan, kalau boleh kami tambahkan sedikit karena kami juga tadi mendengar Mas Apung sudah berdiskusi dengan Ibu Obin dan Ibu Obin benar sekali menyampaikan bahwa batik is not just a piece of cloth. Regardless how beautiful, how handsome it is, batik to us is an icon of civilization. Jadi Ibu Obin tadi menyampaikan batik dari kompor, tapi bukan kompor, tapi kompor sebagai sumber penghidupan atau source of livelihood. Nah ini yang perlu kita catat bersama dan perlu kita terapkan bersama. Khususnya untuk teman-teman kemenlu kita dengar sendiri ya pesan Ibu Menlu di hari batik tahun 2020 tahun lalu. Ibu menyampaikan agar jajaran Kemenlu jangan pernah berhenti, mencintai, mempromosikan batik untuk masyarakat internasional. Nah mungkin kalau untuk senior-senior kita melihat betapa senior-senior dan Bapak Ibu Duta Besar sudah mencontohkan kepada kita semua. Now it's our time juga, Mas Apung, kita-kita yang sudah mid-karir mungkin ya, menyampaikan contoh kepada adik-adik kita, generasi penerus Kementerian Luar Negeri, untuk semakin mencintai batik. Not only to think batik as something beautiful to wear, but it's a part of you. It's a part of being a diplomat, an Indonesian. Oke, okay. sudah dijelaskan secara gamblang bahwa salah, salah satu tugas dari perwakilan RI itu juga adalah Mempromosikan batik sebagaimana amanat dari pemimpin tertinggi dari Kementerian Pimpinan Kitab, di Kementerian Luar Negeri, yaitu Ibu Menteri Luar Negeri. Nah, terkait dengan diplomasi digital yang saat ini semakin digalakkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum ketahuan ujungnya kapan ini. Lalu, bagaimana sih bentuk diplomasi digital di ranah batik yang dilakukan oleh Masjid dan rekan-rekan di KB Seoul dalam hal ini, Masjid? Terima kasih Mas Apung. Justru kita belajar banyak sebenarnya dari Ibu Obin dan tentunya dari banyak sekali juga pelaku industri batik di Tanah Air yang di masa pandemi jangan salah loh penjualan itu tetap ada meskipun volumenya kecil. Tetapi bagaimana cara melakukannya pada saat ppkm melalui media sosial misalnya melalui Instagram, melalui WhatsApp dan berbagai jalur media sosial lainnya. The berangkat dari hal itu, KBR ISO pada saat itu dibawa ke pemimpinan Bapak Duta Besar Umar Hadi, very creative, he came up with the idea of this grand team, buy batik, wear the arts, and respect the artist. Sejalankan dengan pemikiran Ibu Obin tadi, bahwa pengrajin batik mulai dari proses pertama Sampai nyanting, sampai ngelorot, sampai ngeringin, sampai jadi kain yang kita kenakan sekarang. Mas Apung, itu semuanya pengrajin. Jadi bukan hanya sang desainer. Oleh karena itu kita sangat menghargai kenapa Ibu Obin juga dipanggil tukang kain ya. Karena beliau mengkondisikan semua lingkupnya juga pengrajin. Nah berangkat dari hal itu, KBR ISO kemudian mempromosikan event itu di media sosial dan tentunya menggandeng juga laku UMKM Batik, pada saat itu Batik chic dan juga menggandeng Yayasan Batik Indonesia sebagai lembaga nirlaba yang memang sudah mumpuni dan juga sudah berdiri sejak lama untuk mempromosikan batik. Dan pada saat itu, Alhamdulillah, KBR ISO berhasil memfasilitasi tidak hanya peragaan, tapi juga penjualan batik secara daring. Dan untuk itu, KBR Risol diberikan rekor dunia oleh Museum Rekor Indonesia. Di mana Mas Apung saat itu juga turut mendukung. <den> <dik> selamat untuk KBR Risol selamat untuk Batik Indonesia tentunya. Jadi memang promosi batik perlu dilakukan oleh semua kalangan ya, dari semua sektor masyarakat, bukan saja... Oleh desainer, seniman, pemerintah, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terutama generasi mudanya seperti kita-kita ini. Asli. Bagaimana mungkin Batik akan bertahan hingga berbagai dasar warsa ke depan kalau generasi muda kita yang akan menjadi masa depan bangsa ini kurang memahami dan mengapresiasi Batik. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengundang Ibu Obin dan juga Majed untuk memberikan pesan kepada Sahabat, Kemlu nih, pesan penutup mungkin uh, ibu obinda nih, apa pesan-pesan kepada kami-kami ini sahabat, dan juga sahabat Kemlu di sana? Saya coba mau bilang sesuatu, uh, memang uh, atas keinginan Pak Presiden, atas keinginannya Bu Mendo, bahwa uh, KBRI dan sebagainya uh, perwakilan semua untuk... Uh, mempresentasi batik kepada dunia. Saya ingin bilang sesuatu. Sebetulnya bila kita mengerti, memahami bagaimana sesuatu dibuat, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa proses pembuatannya. Kita sendiri yang akan kagum. We will be amazed. Kita akan respect. Kita akan kita seperti biasanya orang kalau punya sesuatu yang precious, yang berharga, dan yang something yang special, kita pasti nggak sabar bawa ke kantor, kasih lihat teman Teteh, lihat saya punya apa? Lihat deh, kamu tahu nggak cara bikinnya ini gimana? Kamu tahu nggak ini namanya apa? Dapatnya dari, kita secara excited akan cerita kepada semua orang. Kita akan kasih lihat kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. We want to talk about it. Di foto dari berbagai angle, masukin ke Instagram, masukin ke Facebook, masukin ke Twitter. Punya satu keinginan yang besar sekali untuk to share. Punya satu keinginan yang besar sekali so that you want to share with the whole world mengenai sesuatu yang kamu punya. Itu yang secara normal alamiah manusia tuh begitu. Nah, bila kita mengerti how a piece of batik is made dari awal sampai ujungnya begitu kita tidak mungkin tidak tapi kita pasti amazed and respect dan dengan itu pasti kita tuh secara alami akan wanting to show everybody wanting to talk about it all the time mau dipakai mau dipanjang mau, di, mau kasih lihat setiap orang kita kalau kita di luar negeri Do you know I'm from Indonesia? Do you know in my country there is a piece of cloth which cannot be made anywhere else? Do you know? Oh yes, yes, I know kata orangnya. It's batik, right? Yes. Do you really know how it's made? Jadi bukan hanya sebagai tugas, tetapi secara alamnya itu akan keluar dari jiwanya sendiri. Because you want to share, karena it's so amazing. Cuman itu yang saya mau ngomong. Iya, jadi show it and share it uh, kepada because, siapapun. <laughs> because you love it. Because we love it. Okay. Yeah, you, and you, you love know, it okay? because you love it because you understand it. Tapi you mm -hmm. cannot love, kamu tidak bisa love. You cannot love it if you don't know the process. Janggupnya ya batik, batik aja. Oh ya orang bilang uh, binhouse atau ibu Obin kainnya the best. Jadi You look at it and you say that, oh yeah, this is the best part. No, no, no, no, gak boleh, musti benar-benar ngerti. Silakan. Okay, so we should share our knowledge about batik, especially the batik that we are wearing right now. All right. Exactly. Mas Jet, pesan-pesan untuk sahabat Kemlu <laughs> di sana? It's quite difficult yeah, to match up with Ibu Obin. As I've told you before, Mas Apung, she is still my guru in batik industry as well as batik preservation. Tapi kalau boleh kami mengutip salah seorang akademik batik dari negara Paman Sam dari Amerika Serikat bernama Matibel Jitinger yang juga adalah sahabat karib dari Ibu Obin. Di tesis saya, saya mengutip kata-kata beliau yang menyampaikan no other country is as closely aligned to a textile tradition as Indonesia is to batik. Itu adalah kalimat yang saya kutip di halaman pertama tesis PhD saya. Kenapa? Karena itu mencerminkan betapa warga negara asing, yaitu warga negara Amerika saja, melihat betapa Indonesia ini sangat terikat dengan batik. Dalam satu ikatan tentunya ikatan, Cinta, ikatan emosional, karena kalau ikatan yang tidak emosional, ikatan itu putus, kan? Sebagaimana tadi Ibu Obin menyampaikan, If you love something, but you truly understand the value, then you will speak about it. Why? Kenapa juga kata-kata mati Belgi injer itu begitu valid sampai sekarang? Dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Joko Widodo, Apabila ada tamu agung yang berkunjung, apakah raja, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, perdana menteri berkunjung dari negara lain? Apa yang ditampilkan? Kerajinan batu, sebagaimana foto di atas di belakang kami. Foto tersebut mencerminkan di saat Bapak Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, pada saat berkunjung ke Istana Bogor langsung diajak belusukan oleh Bapak Presiden. Kemana? Ke salah satu pusat batik di Bogor. Dan langsung mengenakan mencoba kemeja batik, disaksikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. That was 2017. Ya. Dan di tahun itu, hubungan bilateral Indonesia-Korsel meningkat menjadi special strategic partnership. Jadi batik jangan hanya dipandang sebagai suatu Busana, tetapi dipandanglah sebagai satu simbol peradaban. Dan untuk kita yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, untuk Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, hargai dan cintailah batik dengan belajar lebih banyak mengenai batik, mengerti batik, because batik is a part of you. Batik is part of our diplomasi, sebagaimana senantiasa ditegaskan Ibu Menlu. Now let's work together dengan Ibu Obin. Dengan para pelaku industri batik, and of course with you Mas Apung, as you are also one of our fighters in batik diplomacy. Thank you, thank you Mas Jed. Jadi hargai dan cintailah batik, karena batik itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Terima kasih Bobin dan Mas Jed yang sudah berbagi dengan sahabat Kemlu tentang batik dan diplomasi batik pada Podcast Kamu Deep Talk Diplomasi Talk edisi kelima kali ini. Izinkan saya menutup podcast edisi kali ini dengan meminjam quote dari Marcus Garvey seorang Afro American nationalist yang menyatakan bahwa people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. Yang saya artikan bahwa tanpa pengetahuan tentang sejarah masa lalu, tentang asal-usul dan budayanya, manusia itu ibarat sebuah pohon tanpa akar. Untuk itu mari kita gali bersama dan junjung tinggi budaya kita supaya kita tidak tumbang di terpajaman. Terima kasih sahabat Kemlu, sampai bertemu kembali di podcast edisi selanjutnya. Saya Apung Purnowido dan seluruh tim TikTok undur diri dari hadapan Anda dan jangan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini. Bye bye.